Besok pagi dibangunkan istrinya, bang, bang, bang, bang. Ayo kita buka toko. Tak usahlah rezeki kita sudah tertulis. Nah, nih, itu bahayanya mengkaji tak berguru. Apa makna menuliskan rezeki, ajal, amal, sengsara, bahagia? Maknanya menyikapi ini umat ini terbagi beberapa kelompok yang satu mengatakan kita ini jabriyah jabber jimba ra jabber majbur terpaksa katanya kita ini terpaksa macam wayang yang dimainkan oleh dalang belok ke kiri belok ke kanan terpaksa ini kelompok jabriyah yang satu lagi khadar khadar ra khadariyah katanya tak ada itu takdir takdir tak perlu percaya kepada takdir dua kelompok yang berseberangan antara Jabriyah dengan Qadariyah sudah azan? ikhtilaf nampaknya ulama yang satu mengatakan Jabriyah tak perlu cari rezeki kan sudah dituliskan tak perlu kita berusaha duduk saja lah nanti datang sendiri itu duduk saja nah, datang kan dua botol perlu dicari kita dia yang satu lagi mengatakan qadar, tak ada tu takdir takdir mu'tazilah dua kelompok, maka datanglah ahlus sunnah wal jamaah Itulah dia Imam Abdul Hasan Al Ashari tidak condong kepada Jabariyah, tidak condong kepada Qadariyah, tapi dia kepada Ahlus Sunnah kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Ahlus Sunnah mengatakan ada di sana kasbu, kabsin, bakas, artinya usaha, ada ikhtiar, rezeki, ajal, perbuatan sengsara bahagia ini hadis kalau dipahami secara tekstual, orang akan menjadi apatis dan tak mau berusaha lalu yang disalahkan takdir maka muncullah satu gerakan namanya Neo neomu'atazilah yang mengatakan rukun iman dipangkas saja jadi lima untuk minabillah wa malaikatih wa kutubihi warasunihi walyaumil akhir takdir tak usah karena gara-gara takdir nih umat Islam jadi mundur tak mau berusaha tak usah lah berusaha rezeki sudah ditetapkan maka di sini dijelaskan oleh para ulama memahami hadis-hadis tentang takdir secara umum ada tiga yang mesti dilakukan pertama jangan menarik kesimpulan dari satu hadis ada satu kitab ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi Judulnya Kaifanata'amal Ma'asunnah Bagaimana berinteraksi dengan hadis Sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Dicetak oleh Gemah Insani Press Gips Jakarta Bagaimana cara berinteraksi dengan hadis Kumpulkan hadis-hadis-hadis yang banyak dalam satu tema Baru tarik satu kesimpulan karena hadis ini akan dilengkapi hadis ini, sama macam hadis tentang solat mana ada hadis tentang solat dari mulai niat sampai takbiratul berat sampai salam, tak ada hadis ini, hadis ini, hadis tentang ruku, hadis tentang sujud begitu hadis tentang isra' mi'raj tak ada hadis tentang satu mi'raj satu hadis saja, tak ada begitu juga dengan takdir ini kumpulkan banyak hadis lalu namanya maudu'i tematik, ditarik satu kesimpulan dari satu hadis wallahu wa adhalla, dan menyesatkan dua, ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami secara teks kalau dipahami secara teks, gagal kita paham, gagal paham, salah contoh kalau kau beri pinjaman kepada Allah kalau kau beri pinjaman kepada Allah Allah Maha Kaya Allah tak perlu pinjaman apa makna kau beri pinjaman kepada Allah kau beri pinjaman kepada agama Allah dan orang-orang yang menegakkan agama Allah maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda ayat lain Intan surullah kalau kau tolong Allah ini tidak bisa dipahami secara teks. Kau tolong Allah. Allah mana perlu pertolongan kita? Wa huwal ghaniyyul amin. Dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apa makna kau tolong Allah? Kau tolong agama Allah, kau tolong orang-orang yang menegakkan agama Allah. Maka perlu namanya ta'wil Makanya Imam Ibnu Abbas sahabat Nabi didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid-din. Dalamkan agamanya, wajib ajarkan dia takwil kenapa banyak ayat dan hadis dipahami, bukan secara teks, tapi takwil dari teks itu. Yang ketiga, pahami ayat dan hadis tentang takdir menurut pemahaman salafus. saleh siapa itu salaf tiga abad pertama? Fairul Qur'an qarni sebaik-baik abad-abadku zaman Nabi SAW. alaihi wasallam. Tsumma allazina sahabat sesudah itu zaman para sahabat. Tsumma allazina yalunahum sahabat tabi'in tabi' tabi'in. Tabi tiga abad pertama salaf ikuti pemahaman takdir menurut pemahaman salaf bagaimana Nabi sahabat tabi'in tabi'in tabi'in memahami ayat-ayat dan hadis-hadis takdir kalau tidak maka kita akan terikut-ikut dengan kelompok ahlul bid'ah siapa dia itu dua yang saya sebutkan tadi Jabariyah yang mengatakan kita terpaksa dengan takdir Qadariyah yang mengatakan campakkan saja takdir ini Kedua-dua kelompok ini Ahlul Bid'ah Jabariyah Ahlul Bid'ah Qadariyah Ahlul Bid'ah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari Menyusun Tauhid ini untuk membantah Jabariyah dan membantah Qadariyah maka datanglah dia Imam Abdul Hasan al-Ash'ari abad ketiga abad keempat merumuskan diambil dari Quran dan Sunnah maka ada al Kasbu usaha tentang rezeki beriman bahwa rezeki saya sudah dituliskan malaikat maka akan membangkitkan semangat untuk mencari rezeki tidak menjadi orang yang berputus asa karena menganggap rezeki kita sudah diambil orang lain Kalaulah rezeki musang diambil harimau, maka sudah lama musang itu punah dari atas muka bumi ini. Makanya apa kata orang Melayu? Rezeki musang takkan dimakan harimau. Karena sudah ada rezekinya masing-masing. Ungkapan itu bisa jadi membangkitkan semangat. Tapi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas bekerja. Rezeki musang takkan lari ke mulut harimau. Semua sudah ada rezekinya masing-masing. Itu kalimat memberikan multi interpretasi. Bagi orang yang bersemangat bekerja, terus semangat. Kenapa takkan habis rezeki itu dimakan harimau. Masih ada sisa-sisa untuk musang. Tapi bagi orang yang apatis dah kita duduk aja. biarpun nanti habis dimakan air rimau Rizki musang datang juga ke kita ini tak betul oleh sebab itu lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan Rizki adakah Nabi dan sahabat duduk-duduk saja berpangku tangan tidak ketika pindah sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah tak ada harta yang bisa dibawa lalu kemudian datanglah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi lalu Sa'ad menawarkan kau ambil rumahku mana yang kau mau ambil Kau ambil istriku ini nanti kuceraikan. Waktu itu poligami belum lagi ada batasan, belum turun ayat, masnawi surat-surat rumah. Istrinya sampai ada 10, 20. Mana yang kau mahu kuceraikan ambil. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dunia ala so tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Itu menunjukkan mereka semangat mencari rezeki. Mereka tidak tidur tiduran di emperan Masjid Nabawi mereka tidak tidur ketika diajak untuk mencari rezeki. Adalah rezeki sudah tertulis. Nah, tak begitu. Maka ayat Quran juga mengajarkan idza qudiyatish shalah kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh bertebaranlah di atas muka bumi wa bita'u min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu Makanya doa masuk pintu masjid, Allahummaftah li abwa rahmatik bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu tapi kalau keluar dari masjid Allahumma inni as'alukam minfatlik aku minta bukakan pintu rezekiku kenapa keluar dari masjid langsung pergi ke pasar langsung buka toko ruko yang pergi ke sungai mencari ikan yang punya tanah kebun tanam-tanaman minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala ada keyakinan dalam diri bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain itu di antara ucapan kalangan salaf bernama Imam Al Hasan Al basri apa kata dia alimtu anna rizqi la Khu duhu aku tahu, rezekiku yang sudah ditetapkan Allah, tidak akan diambil orang lain, Fatma fatma'an naqalbi, naka hatiku pun menjadi tenang, tapi ini juga memberikan mata pisau dua, satu ke bawah, satu ke atas, naka dia mesti dijelaskan dengan baik, oh, rezekiku sudah ada, kalau begitu tak perlu aku risau, nanti dia akan datang sendiri, tetap kita mengusahakannya, tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah, untuk hajar, tapi Hajar tak tahu bahwa itu untuk dia, dia lari ke bukit sofa, tak ada air, dia lari ke bukit marwah, tak ada air, lalu kemudian dia datang, ternyata Allah sudah menyiapkan air, dari tumit tapak kaki Ismail alaihi salam, tapi itu keluar bukan karena dia duduk-duduk santai, Hajar tak ada duduk santai, ah, rezeki kita sudah ada nak tenang-tenang aja nanti mun muncul sendiri air ini, nah. Tetapi tetap dia cari. Begitu juga dengan Maryam. Maryam memegang anaknya yang baru lahir. Isa salam Apa kata Allah kepada Maryam? Wa guzi ilai ki bijis ennah Kau goncangkan pangkal batang korma di belakang dengan pundakmu. Anakmu tetap kau pegang. Kau goncangkan ke belakang. Tusak itu ada ikiru akan gugur buah korma dari atas. Maka kumpulkan ayat hadis pemahaman salaf barulah sempurna dia, dia seperti puzzle puzzle gambar jangan ambil sepotong tak utuh dia, maka ambil uni, gambar mobil, ada bandnya ada atapnya, ada jendelanya ada spionnya, ada mesinnya barulah dia menjadi gambar yang sempurna Kenapa Allah tak kasih saja satu? Kenapa? Di situlah nampak ya rfa'ilahul lazina amanomengkom. Allah ingin menunjukkan mana keutamaan orang beriman. Ada di atas itu siapa dia? Walazina ul ilma orang yang berilmu. Ada beriman, ada berilmu. Derajat diangkat Allah beberapa derajat, derajat, derajat. Masalah fisik ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah rezeki, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah memahami Al-Qur'an dan Sunnah pun macam ini juga. Tak semua sahabat Nabi 114.000 jumlah sahabat Nabi kata Imam Abu Zur'ah. Ah. Tak sama semua kualitasnya. Oh, ada yang hebat dalam bidang hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang hebat dalam bidang tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada yang faqih ahli fikih Abdullah bin Umar Aisyah Abdullah bin Mas'ud ada yang bidang bacaan Al-Qur'an kiraatnya yaitu Ubay bin Ka'ab Zaid bin Tsabit ini menunjukkan ada kelebihan masing-masing maka begitu juga dengan masalah rezeki ini dengan meyakini bahwa rezeki ditulis maka jangan ragu ibu yang punya anak jangan sampai nak aku tinggalkan engkau aku khawatir nanti kau makan apa maka kau makanlah segalanya aku khawatir nanti kau susah ini sudah kusiapkan duit korupsi duit aram duit sikut duit tunjang duit sipak duit sundul. gara-gara khawatir anak tak makan lalu menyediakan harta haram na'uzubillah na'uzubillah makanya Nabi Ibrahim Nabi Nabi apa kata Nabi Yaqub ma ta'abudun amin ba'di sesudah aku mati nanti apakah kau punya keyakinan atau tidak itu mana ta'abudun amin ba'di bukan sudah aku mati nanti kau makan apa nanti kau gimana itulah yang membuat orang menjadi kufur ni'man Allah subhanahu wa ta'ala fahami makna rezeki dengan baik